warisan bangsa Indonesia. Suatu karya seni yang bernilai tinggi yang menjadi kebanggaan dan kebudayaan bangsa kita ini. Nah, sekarang kita berada di salah satu tempat pelatihan batik tulis di PKBM Budi Utomo. Otomomi ini terpilih mendapatkan bantuan program pendidikan kecakapan wirausaha untuk mengembangkan potensi diri melalui kursus ataupun bakat minat anak-anak Indonesia, terutama mereka yang putus sekolah. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar proses pembuatan batik tulis. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat batik tulis yaitu kain, zat pewarna, bak atau ember, malam, canting, wajan, kompor, gawangan, dan kuas. Proses yang pertama, kita akan menggambar atau mendesain kain mori dengan pola yang sesuai kita inginkan atau kita bisa menjiplak langsung dari gambar yang sudah ada. Kita bisa menjiplak gambar pada kain roti lalu menaruhnya di bawah kain mori. Selanjutnya, kita akan mencantumkan proses mencantumkan selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita mencantumkan proses pertama, kita harus memanaskan malam. Karena di sini kita harus mencantumkan wajan. Selanjutnya, kita panaskan malam pada wajan yang berada di atas kompor. Kita biarkan hingga malamnya mencair sempurna. Nah, setelah malam mencair sempurna, kita bisa mulai mencanting. Mencanting ini dilakukan dengan cara menorehkan malam cair pada kain yang ingin digambar. Nah, teman-teman, ini hasil mencanting Selanjutnya kita ke proses mewarna Setelah mencanting selesai Selanjutnya adalah mewarnai kain Setelah kain mori dibentangkan seperti ini Sekarang kita mulai mewarnai Teknik yang kita gunakan adalah teknik colet ...kita colet bagian motif yang telah dicanting sesuai warna yang kita inginkan. Setelah semua motif kita beri warna, sekarang waktunya memberi warna dasar pada kain tersebut. Tapi ingat ya teman-teman, kain yang kita warnai jangan sampai terkena air... ...karena belum dilakukan penguncian warna atau yang disebut dengan fiksasi. Nah, setelah warna kering... Langkah selanjutnya adalah mengunci warna menggunakan water glass, tujuannya agar warna batik tersebut tidak luntur. Nah, penguncian ini dilakukan dengan cara mencelupkan seluruh bagian kain ke dalam larutan water glass. Jangan sampai ada yang kelewat ya teman-teman. Kemudian kita jemur di bawah sinar matahari sampai kering. Nah, tips nih teman-teman. Kalau kita melakukan penguncian warna, kita bisa lakukan di siang hari saat cuaca sedang panas ya. Dan untuk langkah yang selanjutnya adalah melorot. Jadi, melorot ini adalah proses menghilangkan atau melepaskan malam pada kain. Dengan cara kita rebus kainnya ke dalam air yang mendidih sampai malam lepas. Sehingga dapat memunculkan motif yang telah kita gambar tadi. Kemudian, Cuci kain batik dengan air bersih untuk menghilangkan sisa-sisa malam yang masih menempel. Jemurlah atau angin-anginkan kain, namun sebisa mungkin hindari terkena sinar matahari langsung. Nah, di tahap yang paling akhir nih adalah packing. Jangan lupa kain batik disetrika terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke plastik. Agar terlihat rapi dan lebih menarik ya teman-teman. Jadi tadi teman-teman sudah lihat ya proses pembuatannya seperti apa dan itu sangat mudah banget teman-teman bisa langsung praktek di rumah masing-masing karena semua orang itu bisa membatik kalau bukan kita yang melestarikannya siapa lagi?